Bye.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 Om Google, udah promosiin channel saya. Pada part keempat ini, sesuai omongan saya, saya akan mereview tentang detail fitur-fitur di blogger. Oke, langsung aja menuju ke blogger. Setelah tiba di blogger, kita langsung menuju ke tata letak. Nah, kita sudah sampai di inti video oke okay guys karena fiturnya ada banyak saya akan menjelaskannya satu persatu oke okay, lanjut ke fitur kedua yaitu penelusuran blok contohnya seperti ini guys fungsi dari fitur ini adalah memudahkan para pengunjung untuk menelusuri postingan postingan di blog kita fitur ketiga HTML atau Javascript mengenai contoh saya tidak punya tapi kalau fungsi sepertinya mirip seperti URL atau link Fitur ketiga, yaitu profil Contohnya seperti ini Fungsinya adalah untuk memperkenalkan diri kalian yang sebenarnya Fitur kelima, arsip blog Contohnya seperti berikut Gunanya adalah untuk mengarsipkan dan mengelompokkan seluruh postingan di blog kita Fitur keenam, header halaman. Contohnya seperti ini. Manfaatnya adalah menjelaskan kepada para pengunjung tujuan dari blog kita. Fitur ketujuh, pengikut. Contohnya seperti berikut ini. Dan gunanya adalah menampilkan para pengunjung yang mengikuti blog kita. Fitur kesembilan, label. Kalau contoh sayangnya tidak punya. Tapi manfaatnya adalah untuk menampilkan label dari semua postingan di blog kita. Fitur ke kesepuluh, halaman. Contohnya seperti ini guys. Fungsinya cari sendiri di nenek saya, Mbak Google. -Go. Fitur ke kesebelas, daftar link. Contohnya kayak begini Fungsinya untuk membagikan link yang ingin kita bagikan kepada para pengunjung Fitur sambutan Contohnya seperti ini Gunanya fitur sambutan adalah Untuk menyambut para pengunjung yang datang ke blog kita Fitur postingan populer Contohnya seperti ini guys. Tujuannya adalah untuk merekomendasikan kepada para penonton atau para pengunjung postingan populer di blog kita. Total tayangan halaman. Contohnya seperti ini guys. Gunanya adalah untuk melihat status angka banyaknya pengunjung yang datang ke blog kita. Fitur ke-15, Follow by Email Contohnya, seperti ini guys. Tujuannya adalah untuk memberikan form pendaftaran melalui akun Gmail. Contohnya seperti ini Fitur saya, Google Translate Sebagai contoh seperti berikut Kegunaan saya adalah menerjemahkan sebuah kata atau tulisan ke berbagai bahasa Mulai dari A ke Z formulir kontak contohnya seperti ini guys fungsinya hampir sama dengan sebelumnya bedanya adalah pendaftaran menggunakan data diri fitur wikipedia contohnya seperti berikut fungsinya adalah untuk menelusuri kata-kata yang tidak diketahui Contohnya seperti berikut, fungsinya adalah untuk melaporkan ke admin blog, apabila ada kesalahan di artikel maupun di blog itu sendiri. Oke, segini aja dulu dari saya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka, komen jika ada yang kurang, share supaya semua orang tahu.